Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Youtube Indonesia Bahasan tentang Nabi Adam dan kekhawatiran para alaikat Lanjut dengan cerota Nabi Adam AS Setelah Allah SWT menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya Laut-laut tanya dan tumbuh Tumbuhannya menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara zat yang maha kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabi-nya maka tibalah kehendak Allah SWT untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya Mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun, waris mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya, kekhawatiran para malaikat. Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah SWT akan kehendaknya menciptakan makhluk lain itu, mereka khawatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah SWT, Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu Bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan namamu tanpa henti-hentinya sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu nescaya akan bertengkar satu dengan lain akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu Allah berfirman, menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu aku Mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya Bersujulah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah karena Allah SWT melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya, kemudian diciptakanlah herung oleh Allah SWT dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna iblis membangkang. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah Seperti para malaikat yang lain Yang segera bersujud di hadapan Adam Sebagai penghormatan bagi makhluk Allah Yang akan diberi amanat menguasai bumi Dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya Serta yang terpendam di dalamnya Iblis merasa dirinya lebih mulia Lebih utama dan lebih agung dari Adam Karena ia diciptakan dari unsur api Sedang Adam dari tanah dan lumpur kebanggaannya Dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun diperintah oleh Allah. Tuhan bertanya kepada Iblis, Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Iblis menjawab, Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia yang kau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur, karena kesombongan, kecongkakan dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan. Maka Allah menghukum iblis dengan mengusir dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pede dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan, tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Erom, sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari warisan malaikat, dan akan mendatangi anak. Anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempung jalan yang sesat Mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah Perintah agama dan memengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu, "Pergilah, engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka. Jahanam dan bahan bakar neraka, engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu. Walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah pengetahuan Adam tentang nama-nama benda." Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmatnya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi, maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta, kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya, "Cobalah sebutkan bagiku nama benda-benda itu jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama Benda yang berada di depan mereka, mereka mengakui ketidak mereka dengan berkata, Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam. Berfirmanlah Allah kepada mereka, bukankah aku telah katakan padamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, Adam menghuni syurga. Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur. Sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya." "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini, tanya malaikat lagi Adam menjawab, untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah Allah berpesan kepada Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di syurga, rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfemu. kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya akan tetapi aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini Iblis mulai beraksi Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgah sana kebesarannya iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tenteram, damai dan bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala care dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat. Dan akan hidup kekal diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang indah bentuk buahnya dan lasat rasanya sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh hedam dan hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud, tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata? Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah ia bahwa mereka telah terlanggar perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar seraya menyesal berkatalah mereka, Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintahmu karena terkena bujukan iblis ampunilah dosa kami karena nescaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun berancun itu. Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan buka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu harapan untuk tinggal terus di syurga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah, hidup kembali dalam hati dan fikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di syurga tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahwa reda Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka Allah SWT yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya, akan dikuasai kepada manusia keturunan Edom memerintahkan Edom dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu berfirmanlah Allah kepada mereka. Turunlah kamu ke bumi sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain kamu dapat tinggal tetap dan hidup desan sampai waktu yang telah ditentukan. Turunlah harem dan hawa ke bumi menghadapi kera hidup baru yang jauh Berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya Dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya Berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh Aniaya menganiayanya dan tindas-menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus Nabi. Nabinya dan Rasul-Rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia jalan yang menuju kepada redanya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kisah Herem dalam Al-Quran Al-Quran menceritakan kisah Edem dalam beberapa surah di antaranya surah Al-Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah al araf ayat 11 sehingga 25 pengajaran yang terdapat dari kisah Edem. Bahwasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadang-kala tidak atau belum dapat dicapai ulotak manusia bahkan oleh makhluknya yang terdekat, sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia keturunan Adam untuk menjadi khalifahnya di bumi sehingga mereka seakan akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan namanya bahwasanya manusia walaupun ia telah dikurniakan kecergasan berpikir dan kekuatan fisikal dan mental ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan khilaf Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah. Bahawasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan ia sedar akan kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali rahmat Allah dan maghfirahnya DPT mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hambanya kecuali syirik bagaimanapun besar dosa itu asalkan diikuti dengan kesedaran bertaubat dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang turun dari singgah sananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari surga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari kiamat karena kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal usulnya sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah SWT. Terima. Kasih ikuti terus channel ini agar tak ketinggalan info-info islami dari YouTube Indonesia dengan like, comment dan sear hidupkan tanda lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.